Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Ini selaraskan Keanggungan Daku ingin jemariku ini menuliska karismamu. Berkibarlah bendera negeriku berkibar di. Juga